Hai Sobat EP Channel yang terbaik Seperti biasa sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya Kali ini aku akan membahas deretan artis transplantasi rambut Dan rela menahan rasa sakit demi mengubah penampilannya Bahkan diantaranya ada yang pergi ke Turki dan Korea Selatan khusus Untuk melakukan transplantasi rambut Akhir-akhir ini transplantasi rambut memang sedang menjadi tren baru khususnya di kalangan selebriti Meskipun proses transplantasi rambut diketahui tidak mudah dan sangat sakit, namun deretan artis berikut ini tetap mau menjalaninya. Penasaran siapa saja? Simak deretan artis melakukan transplantasi rambut berikut ini. Artis transplantasi rambut yang pertama adalah Atta Halilintar. Baru-baru ini tupper terkenal Atta Halilintar diketahui menjalani transplantasi di Turki. Lewat kanal YouTube terbarunya Atta membagikan momen saat dirinya menjalani transplantasi rambut tersebut. Tak kuat menahan rasa sakit, Atta yang tadinya berencana untuk melakukan hal yang sama pada jenggotnya pun membatalkannya. Yang kedua Anang Hermansyah Sama seperti menantunya, Anang Hermansyah menjalani treatment transplantasi rambut. Bedanya penampilan Anang Hermansyah usai transplantasi tampak botak plontos tanpa sehelai rambut. Sementara Atta hanya botak di beberapa bagian saja. Ketika mengubah momen tersebut, Andang dikomentari netizen bahwa dirinya dengan kepala perontoh sekilas mirip Raul Lemos Yang ketiga Kevin Aprilio Artis transplantasi rambut yang selanjutnya adalah anak dari musisi ADF Kevin Aprilio Relata terbang jauh ke Turki Kevin diketahui melakukan transplantasi Untuk memperbaiki penampilan rambut dan menumbuhkan jenggot Bahkan Kevin mengaku harus ditusuk jarum puluhan ribu kali Yang keempat David Hendrik Davy Hendrik sempat lakukan transplantasi rambut. Salah satu presenter senior ini juga diketahui melakukan transplantasi rambut pada 2021. Mengeluhkan kemunduran garis rambut. Davy merasa treatment transplantasi rambut ini membuatnya tampak lebih mudah. Meningkatkan percaya diri dan bebas mengkreasikan tata rambut yang dipakainya. Yang kelima Vincent. Artis presenter sekaligus basis ini mengaku pernah menjalani transplantasi rambut pada 2019 lalu. Vincent sebelumnya harus menggunakan hairspray untuk menutupi kebotakan dan garis rambut yang semakin mundur. Kini dirinya terlihat semakin menawan dengan rambut panjang yang dibiarkan digondrong. Dan yang terakhir Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sempat ke Korea untuk transplantasi rambut. Berbeda dengan yang sebelumnya Raffi melakukan treatment ini di Korea pada 2019 silam. Ketika melakukan serangkaian pemeriksaan rambut, Raffi sempat mengeluhkan bahwa kulit kepalanya sudah mulai kering. Nah itulah 6 deretan artis Indonesia yang melakukan transplantasi rambut dan kepala semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.